ruwet ruwet ruwet ruwet Okay, saya, saya, okay. saya Ini keresahan yang berbasis pada beberapa fakta Dalam 3-4 bulan terakhir Bahkan semester lalu saya mondar-mandir dari Ternate Ke tempat teman tadi bicara, di kendari Dan menemukan berbagai macam praktek diskriminasi pikiran oleh rektor Yang dipecat karena dia mau seolah-olah memperlihatkan uh, Pikiran kiri di kendari di ternahatnya, mahasiswa yang ikut demo uh, tentang pelanggaran HAM di Papua itu diberhentikan di oleh rektor. Karena rektor dapat surat uh, keterangan dari polisi. Itu. Jadi rektor mendeo mahasiswa, bukan karena dia dungu, tetapi karena polisi bilang dia kriminal. gitu Kalau kriminal itu dibawa ke pengadilan, bukan dikeluarin dari, dari kampus. Kan ini ngaco rektornya, kan? Jadi... Anda lihat bahwa akhirnya mahasiswa mungkin dia ada yang menganggap ya anggap apalah -apa, kita kita lawan aja terus tapi ada yang merasa bahwa lo kok begitu cara main main uh, politik di kampus kalau orang berpikir untuk mengucapkan dalil tentang hak asasi manusia lo dianggap pro kemerdekaan Papua. Oleh karena itu polisi mesti tentukan ini orang di apa enggak? Direktor ambil kesimpulan berdasarkan rekomendasi polisi kan? Kacau pedagogi ke kampus hari ini nah mustinya ada satu toko yang mengerti keadaan terus dia proteksi keadaan begini minimal dia teleponlah rektor itu supaya eh lu berhenti dong itu begitu begituan antoh enggak usah pakai jalur formal birokrasi misalnya Menko Polhukam Pak Mahfud misalnya ya, angkat telepon aja kan karena Pak Mahfud juga orang dari kampus yang ditrain untuk menghargai itu. Tapi anehnya, kemarin saya dengar keterangan Pak Mahfud. Kalau kalian diteror, ya lawan aja teror itu. Kenapa mesti takut? Gak ada orang yang takut pada teror. Kita biasa, aktivis itu menghadapi teror. Tapi kalau Pak Mahfud, MD, sebagai Menko Polhukam bilang, teror itu dilawan aja. Kalo teror itu sendiri udah salah. Kenapa kita mesti lawan teror itu? Mesti Mahfud bilang, jangan ada teror. begitu. Nas Wati menerangkan itu dengan baik kemarin. Jadi, Anda bayangkan, justru uh, aparat negara yang punya kapasitas untuk menghentikan teror, dia alihkan kapasitas itu pada mahasiswa. Mahasiswa lawan teror itu. Itu kan kurang ajar. Dia yang mesti lawan teror itu, bukan Dan mahasiswa yang suruh lawan teror itu. Mahasiswa ingin bertengkar dengan pikiran, bukan, dengan melawa, bukan untuk melawan teror. Jadi, kita lihat bagaimana... Uh, Pak Mahfud sendiri, lama-lama argumennya jadi kayak Ngabalin. Jadi Mahfud emri bisa jadi Ngabalin juga. jadinya soalnya Pak Mahfud bukan profesor. Bukan orang yang mengerti hak asasi manusia. Bukan orang yang ditrain untuk menghadapi pikiran dengan pikiran. Masa mahasiswa disuruh ngelawan teror? yang Itu gila apa nih? Tapi udah kegilaan itu yang saya sebut sebagai kedunguan itu. Yang juga bertumpu di istana sekarang. Kan saya berharap dulu intelektual yang masuk ke istana dia akan mengubah aura istana itu sehingga dari istana kita bisa menyaksikan ada ada ada pikiran yang berdansa di situ. Itu maksudnya. Kita ingin agar supaya ketika tokoh-tokoh intelektual kampus, mantan dosen, mantan aktivis masuk istana, dia akan nambahin IQ pada istana. Supaya istana tidak lagi 200 sekolam. gitu. Yang terjadi justru dia bagian dari dulur skolam akhirnya si, si intelektual si civil society si aktivis ini bukannya istana yang jadi pintar, dia yang jadi dungu dia yang ketularan kedunguan istana kan ini ini soalnya kan cuman kita ingin menjernihkan aja loh. fungsi istana itu adalah beri aura supaya kampus itu menghidupkan argumentasi kampus ditugaskan oleh sejarah untuk merawat akal sehat nah ini ini ini, ini problemnya kita bayangkan misalnya zaman orde baru dulu saya lama di tempatnya asli di YLBHI. Kalau kita diskusi di ruang ada Malik dulu di YLBHI lantai satu, di ruang ada Malik tempat kita diskusi, kita mesti pastikan buat jendela di lantai 2 itu terbuka di kamar belakang itu, lantai bukan lantai dua lantai setengah dua itu, supaya kita bisa lompat ke jalan mendut kalau di ubur-ubur oleh Intel polisi yang akan membubarkan diskusi, kita mesti lompat di situ. Itu zaman Soeharto. Tapi anda lihat. Intel itu akan masuk ruang diskusi, dan dia akan berdiri di atas meja diskusi. Terus dia angkat papers, kertas. Demi undang-undang, saya bubarkan diskusi ini. Dia berhak membubarkan tanpa ada. Padahal itu LBH. Tapi masih mending dia bawa kertas berdiri, soalnya mungkin juga itu kertas bohong-bohongan. Tapi dia pakai kalimat, demi undang-undang, saya bubarkan diskusi Secara fisik, dia hadir untuk membubarkan diskusi biasanya polisi di situ, dah waktu itu polisi masih bagian dari abri, jadi polisinya bubarin itu atas dasar laporan intel, lbh lagi bikin diskusi demokrasi dibubarkan, polisinya naik meja untuk membubarkan diskusi akademis, itu namanya otoriter. Sekarang nggak ada polisi naik mimbar di ugm atau di ui, yang ada adalah buzzer ngerjain rektor ngasih informasi bahwa itu ada anak-anak yang berbahaya dosen dungu di, di UGM ngasih informasi pada uh, polisi bahwa itu akan ada diskusi yang berbahaya. Jadi bukan aparatnya datang tetapi jalanlah itu melalui WA. Jadi WA melarang kita untuk diskusi. Itu lebih parah daripada otoriterisme Harto yang terang-terangan. Kita bisa lihat siapa pelaku pembubaran. Sekarang kita nggak tahu siapa yang dibubarin kan. Padahal faktanya rektor tidak setuju. Rektor UYU juga tidak setuju. Maka dia suruh humasnya untuk ngomong. Jadi dia berpikir bahwa di belakang dia ada yang suruh untuk tidak setuju. Maka jadilah rektor itu remote control dari kekuasaan. Lalu orang ya, itu itu bukan bukan Jokowi, bukan bukan Nadiem, bukan Lah kalau itu siapa? Hantu Belau apa? Padahal kita tahu rektor itu adalah aparat Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Departemen Kebudayaan menterinya diangkat oleh, oleh presiden. Rektor itu diusulkan untuk diangkat oleh presiden. Karena itu pertanggungjawaban jawaban akhirnya kita lagi pada presiden yang gagal untuk menghasilkan aura demokrasi. Jadi pertanyaan dari dari uh, kendari tadi menunjukkan bahwa operasi pengendalian pikiran itu berlaku sampai ke tingkat yang paling uh, jauh dari Jakarta yaitu kendari. Saya berapa bulan lalu ngomong di universitas, di bau-bau itu juga problem yang sama dihadapi di situ oleh mahasiswa bau-bau itu di, di, di, udah jauh dari dari kendari jadi kita lihat fenomena ini betul ya evaluasi dari LBHI bahwa uh, gerak ke arah autoritarianisme sudah sedang terjadi in the making ongoing berhari iya yang ditanya siapa yang bisa dinobatkan sebagai uh, dari bumbu itu, sebagai rahim, kita terangkan tadi ada tiga dewa, satu mewakili air asin, satu mewakili air laut itu. tugas kita adalah membuat semua air masuk ke kepala kita dan berubah menjadi IQ satu-satunya air yang nggak boleh masuk di kepala kita adalah air raksa karena itu bikin buta demokrasi itu Air raksa yang disiramkan ke wajahnya Novel Basudan Itu hanya membuat buta matanya Tapi air raksa arogansi kekuasaan Disiramkan ke kampus Dan kampus jadi buta terhadap keadaan Karena disiram oleh air raksa kekuasaan Jadi ini problemnya Jadi kenapa kita takut untuk Saling tukar pikiran air kepala, air otak karena kita menganggap bahwa kalau kebenaran itu diungkapkan, tadi Ibu Susi terangkan itu dalam bahasa filosofi, kalau aletia itu tiba, jadi sesuatu yang tadinya dikensil di ditutup-tutupi, kemudian dibuka oleh metodologi, maka terbukalah kebenaran yang juga masih bisa diujikan. Yang panik itu adalah kekuasaan, karena itu dia siram air raksa pada mata ilmu pengetahuan kampus. Padahal sebetulnya biasakan aja orang bertengkar karena kampus itu dilindungi oleh metodologi. Ada bayangkan misalnya, saya pernah mengajar di sespimti Polri di Bandung di Lembang itu, sekolah pimpinan tinggi Polri yang mau naik bintang ikut kuliah saya. Dalam perkuliahan itu saya tidak ada segan untuk mengatakan bahwa saya orang yang bebas berpikir anda bebas berpikir. Lalu kita debat soal ateisme. Bayangkan aja. Kenapa di kampus Sespimti polri orang boleh berdebat ateisme? Kenapa di tempat lain nggak boleh misalnya? Sama-sama itu kampus. Asal ada argumentasi. Saya pernah mengajar di sesko TNI di Bandung, seskogak TNI di Bandung. Tiba-tiba ada, mungkin di kolonel, angkat tangan. Pak Rocky, apa pembenaran filosofi terhadap kudeta? Anda bayangkan? Pertanyaan dari seorang militer. Lalu orang berpikir dia mau kudeta apa? Bukan. Dia punya kuriositas untuk tahu kenapa kudeta itu dilarang, kenapa kudeta itu harus dibenarkan, kenapa kudeta itu diizinkan, kenapa kudeta itu tidak dibolehkan. Karena itu pikiran dialektis. Sehingga dia bertanya ke saya, apa pembenaran filosofi kalau terjadi kudeta? Ya, saya terangkan pembenarannya dari kacamata ilmu pengetahuan. Maka diskusinya berlangsung biasa bebas. Walaupun di situ kepala ke... ke, ke, ke sekolahnya, kepala seskonya adalah bintang tiga, tapi dia anggap bahwa itu kampus jadi selama kita ada di dalam kelas maka dimungkinkan untuk berpikir apa aja, karena akan dipertengkarkan karena kalau saya ucapkan sesuatu, pasti akan dibantah kalau guru besar nggak mau dibantah, itu artinya dia sedang berdoa, sedang mengajar kan itu Itu poinnya kan jadi, coba kita biasakan itu supaya eh, kampus itu memang didesain untuk berpikir radikal, jadi kalau dibilang Kampus menjadi radikal, ya memang harus radikal. Kampus itu harus berpikir sampai ke radik, sampai ke akar persoalan. Jadi saya kira itu poinnya. Dan saya baru mendengar cerita khusus uh, bahwa dia dihalangi oleh beberapa profesor dulu untuk dia jadi profesor. Nah itu yang saya sebut sebagai uh, apa namanya profesor domship the kingdom of the professor di dalam di dalam pengertian ya, yang buruk yaitu set. Bukan Kingdom Seed. Biasanya orang sebut Kingdom Seed. Keahlian Kerajaan Profesor. Ini Kingdom Seed. Jadi, dan biasanya itu berlangsung di dalam upaya untuk memperlihatkan, Saya Profesor, Anda mau calon Profesor, Anda mesti saya tindas dulu. Di dalam sejarah dunia itu, di abad pertengahan di Itali tahun-tahun 1400-1500, kalau seorang perempuan ingin jadi dokter, dia mesti defense tesisnya itu di depan seribu profesor selama 40 hari. Karena dulu orang nggak percaya bahwa perempuan bisa berpikir. Jadi kalau perempuan ingin supaya diloloskan jadi dokter, diuji oleh seribu profesor selama 40 hari. Kalau laki-laki cukup dengan empat orang. Itu namanya arrogansi uh, political correctness di bidang akademisi yang di, di bail out oleh arogansi patriotisme. Patriot bisa bukan bukan sekedar laki-laki membuli perempuan, bisa juga laki-laki membuli laki-laki karena arogansi. Perempuan membuli laki-laki juga bisa karena arogansi. dan prinsipnya adalah kekacauan kita hari ini disebabkan karena dibuatkan hirarki di kampus. Sehingga mahasiswa dianggap sebagai bagian paling proletar, paling pariah di dalam pengetahuan. Padahal mahasiswa yang hari ini ikut webinar otaknya bisa lebih terbuka dari profesor yang udah dua minggu nggak nggak bisa berpikir karena berupaya untuk mencari jalan agar supaya usulan-usulan proyeknya itu di oleh pemerintah daerah itu dipusing pusing tuh karena profesor lebih banyak bikin mikirin proyek daripada mikirin resourcing jadi saya kira saya mau terangkan itu hari ini dalam upaya untuk kembalikan kampus sebagai gudang pikiran itu soalnya jadi intinya adalah biarkan kampus tumbuh di dalam culture kalau di dalam fashion namanya itu cross dressing. Jadi kalau Anda punya dua pasang baju, Anda bisa pakai itu selama seminggu karena Anda bisa tukar-tukar. Satu jeans Anda dengan blus satu dengan kemeja bisa dipasangkan dengan celana yang lain itu. Itu yang namanya demokrasi cross dressing, bukan dress code yang memaksa orang hanya boleh pakai satu seragam. Nah, kampus sekarang itu dress code kita diundang untuk nonton fashion show, tapi yang tampil itu adalah bajunya itu-itu juga sama semua tuh. Jadi, biasakan untuk melakukan cross dressing, cross argumentation dan itu yang menjadi DNA dari kampus. Kampus ditakdirkan untuk mengolah perbedaan. Demokrasi ditakdirkan untuk mengolah perbedaan, bukan untuk memaksakan persatuan. Jadi, sekali lagi, teman-teman, mulailah dengan menghadapi keadaan ini. Dan jangan sekali-sekali mundur dari prinsip, one. sekali saudara menjadi spesifikitas akademika, saudara dibekali dan dilindungi oleh prinsip kebebasan akademik. Dan itu yang menandakan saudara masuk ke dalam wilayah pikiran. Selama di SMA, Anda tergantung pada guru, Anda tergantung pada orang tua. Tapi dunia kampus itu dunia yang paling, paling, paling keren. Karena kita merasakan kita jadi mandiri di kampus, karena itu masuk kampus itu orang Perancis bilang, read the itu satu ritus untuk melampaui halangan. Halangan apa? Halangan culture, halangan he, feudalisme, halangan macam-macam. Jadi jadikan kampus itu sebagai istana pikiran dan kita sama-sama menjadi raja di situ. Kita semua adalah raja di istana kita sendiri. Ya, saya tidak akan uh, bikin uh, closing statement. Saya justru ingin mempertahankan supaya nggak ada yang di close itu, <laughs> karena karena kita ingin agar supaya uh, ada wilayah lain yang masih bisa hidup, kendati birokrasinya memburuk, partai politiknya membusuk, uh, parlemennya menjadi arogan segala macam. Jadi tetap mesti di dianggap bahwa ada sudut tempat kita bersembunyi untuk mempertahankan wilayah kebebasan, dan jadi saya kira itu uh, yang penting dan saya percaya bahwa kampus itu selalu dimaksudkan sebagai sudut tempat kita uh, menyiapkan ulang energi baru untuk menghasilkan kembali Indonesia Nah sekarang tentu ini satu periode yang saya kira nanti juga akan bisa kita atas karena kampus seolah-olah mengalami uh, paranoid itu terhadap pikiran kritis kalau kita baca statistik, uh, statistik tahun lalu ada dua, dari 220 orang, 220 juta orang Indonesia, 10 persennya itu sakit jiwa. Ada, ada 27 orang, 27 juta orang Indonesia mengalami sakit jiwa. Nah, kita mesti uh, periksa sebetulnya, jangan-jangan mayoritas mereka tuh ada di kampus dalam posisi sebagai uh, rektor, sebagai dosen segala macam, dosen-dosen sakit jiwa. Yang sebetulnya hendak menghalangi Indonesia untuk tumbuh dalam pikiran. Nah, saya ingin agar supaya webinar hari ini harus menghasilkan air jernih pengetahuan untuk mengalangi air keras kekuasaan disiramkan pada akal sehat kita. Itu poinnya. Terima kasih, teman-teman ya.